Asyadu an la illallah la sharika Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya wa muslimun Ya min Wa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 Faina astakal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuhah, faina kulla muhdathatin bidah, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalaatin finnar. Maashir al-ikhwa wal-akhwad, al kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakum Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, dan berbagai bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menggolongkan kita semua dari hamba-hambanya. Yang terus mensyukuri nikmat-nikmatnya, sebagai hambanya yang terus bertobat dan beristighfar terhadap dosa-dosa dan kesalahannya, serta kekurangan-kekurangannya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang istiqamah di dalam kehidupan ini teguh di atas sunnah dan islam di kehidupan dunia di sakratul maut di alam kubur dan tatkala kita semua berdiri depan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di kemudian hari innahu waliyu walqadir wal dan saya berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan, para asyatidah yang saya hormati dan saya muliakan atas kesempatan yang telah diberikan dan terselenggaranya acara kebaikan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal itu ditimbangan pahala kebaikan untuk semuanya menjadi sebab yang mendekatkan dan merekatkan hati-hati kita semua. Kedekatan hati itu di dunia, kadang kita berharap dengannya menjadi kedekatan hati di akhirat. Karena Allah berfirman tentang penduduk surga, Muttakina ala sururi mutakabilin. Mereka bersandar di atas dipan-dipan saling berhadapan wenezana ma'fi sudurhim ikhwanan ala surun dan kami cabut dari dada mereka segala hal yang tidak baik kami pertemukan mereka sebagai orang-orang yang bersaudara duduk di atas dipan-dipan saling berhadapan di sorga Allah Subhanahu Wa Taala Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita semua, termasuk dari itu semua dan memudahkan jalan kita pada segala kebaikan. Inna Huwaliyudalika walqadiru Tema pembahasan kita ada kajian di sore hari ini terkait dengan sebuah fenomena yang mungkin sulit dikatakan ada yang lepas darinya. Karena setiap orang terikat dengan berbagai kemajuan dan perkembangan di masa sekarang. Apalagi kemajuan dan perkembangan itu memang ada hal-hal yang memudahkan kita di dalam kehidupan. Dalam kelancaran komunikasi, saling berhubungan, kemudian mengakses Hal-hal yang kadang kita perlukan di dalam kehidupan kita secara individu, secara bersifat kekeluargaan, atau hal yang bersifat terkait dengan pekerjaan, ya terkait dengan kegiatan dan aktivitas, ataupun terkait dengan hal-hal yang lebih besar dan lebih luas daripada itu. Iya. Yeah maka adanya berbagai kemajuan dan fasilitas tersebut, itu harusnya mengingatkan kita tentang banyak perkara. Mengingatkan kita tentang banyak perkara. Dan merenungi bagaimana cara memanfaatkan media, fasilitas, kemudahan yang Allah bukakan untuk kita di masa sekarang, itu juga dari hal yang sangat penting. Sebab itu bentuk dari kesyukuran terhadap nikmat. Kita akan ditanya tentang segala nikmat itu. Karena di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, walatus alunna yawma idin anin naim. Sungguh kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat. Kita akan ditanya tentang segala nikmat dan karunia. ya Dan nikmat ini pertanggungjawaban. Rasah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Barzah Al Aslami. Atau juga dari sahabat yang lain dilwetkan oleh Imam Mutiirmi At Tawarani dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Lah tazulu hatta arba. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara. Jadi itu kaki tidak akan bergoyah, tidak bergeser sampai dia menyelesaikan empat perkara ditanya. Nah ini bentuk-bentuk dari pertanyaan pada hari kiamat. Dan pertanyaan itu banyak, bukan cuma 4 ini saja. Iya. Diempat ini dikatakan An umrihi fi ma'abalah, an umrihi fi ma'ta, fi ma'na, wan syababihi fi ma'abalah, wan malihi min aina tasabahu, wa fi ma wan wa ilmihi fi ma'amil Pertama ditanya tentang umurnya, di mana dihabiskan. Yang kedua ditanya tentang usia mudanya, di mana dia usangkan. Usia muda itu bagian dari umur, cuman usia muda ada pertanggung jawaban khusus, karena banyaknya nikmat di usia muda itu. Kemudian yang ketiga pertanyaan tentang harta. Ada dua sudut yang ditanyakan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan? Ditanya dulu sumbernya halal atau haram. Terus pemanfaatannya yang ditanya. Kemana dia belanjakan? Kemudian yang keempat ditanya tentang ilmunya. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut? Ada pertanyaan pada hari kiamat. Nah ini pertanyaan wajib dijawab oleh setiap makhluk. Karena ini sumpah Allah. Allah bersumpah tentangnya. Tidak ada yang bisa lepas dari pertanyaan ini. Allah berfirman kepada Nabi-Nya bahawa Rabbi nas'alannakum ajma'in amma kanu demi Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. demi Rabbu wahai Nabi Muhammad Tunggu mereka semuanya akan ditanya tentang segala hal yang mereka lakukan. Datang di penafsiran segala hal yang mereka lakukan, ditafsirkan oleh al-imam Abu'l-Aliyah, Ariyahi, Ar rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan pertanyaannya ada dua. Amma kanu ya wa Amma ajabu Pertanyaan yang pertama tentang apa yang mereka ibadahi, dan pertanyaan yang kedua bagaimana mereka menjawab seruan para Nabi dan para Rasul. Itu pertanyaan lagi itu tanggung jawab hidup itu di lembaran-lembarannya bagaimana kita beribadah kepada Allah. Hidup itu, di dalam setiap gerak-gerik kita, bagaimana kita mencocoki seruan para Nabi dan para Rasul. Itu ada pertanyaannya. Dan ini penafsiran Abu'l-Aliya, rahimahullah. Salah satu dari contoh kedetailan para ulama as -salah, memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Yeah al Quran itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Sedangkan di Surah Al-Qasas dijelaskan dua pertanyaan itu. Ada firman Allah wa yauma yunadihim fa yaqulu aina syurakaa'il ladzina kuntum tas'umun. Ketika Allah memanggil seluruh makhluk. Kemudian Allah berfirman di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka terhadapku itu masalah kemurnian ibadah akan ditanya. Nah itu bahasa ayat itu sebenarnya kalau kita renungi secara mendalam itu ada makna yang mendalam pula. Karena bahasanya disitu, situ Ketika Allah memanggil mereka, nida itu dalam bahasa Arab nida katanya Adam itu disebut nida. Karena dalam bahasa Arab itu nida, itu panggilan dengan suara keras. Allah yang memanggil langsung. Dan ini bukan masalah sembarangan. Akan dipertanyakan. Pertanyaan yang kedua di ayat juga di surah Al-Qasas disebut juga ayat "Wa yauma yunadihim yaqulu madza ajabtumul mursalin?" Ketika Allah memanggil, kemudian Allah berfirman kepada seluruh manusia, bagaimana kalian menjawab para Rasul? Bagaimana kalian menjawab para Rasul? Ya, segala hal dalam kehidupan, kita akan ditanya tentang itu. Iya. Kita akan ditanya tentang hal tersebut. Ada keterkaitannya dengan ibadah, ada keterkaitannya dengan mengikuti Rasulullah, termasuk di dalam menggunakan media sosial dan seluruh aktivitas yang lainnya akan dipertanyakan karena itu ada tanggung jawab ada hal yang sebenarnya tidak sederhana karena ada hisap ada perhitungan ada catatan di dalam hal itu. Ini sudut yang pertama ya, yang patut kita renungi. Kita selalu memikirkan mas'ulia, tanggung jawab kita, bagaimana mempersiapkannya. Kemudian sudut yang kedua, ada segala nikmat dan karunia itu, itu harus ada hubungannya dengan mewujudkan tujuan kita dicipta di atas muka bumi kita dicipta itu untuk sebuah tujuan yang sangat agung untuk sebuah keutamaan yang sangat besar kebaikannya untuk kita sendiri yaitu untuk beribadah kepada Allah Allah itu maha kaya tidak perlu kepada siapapun dari makhluk Walaupun semuanya beriman di atas muka bumi itu tidak menambah dari kebesaran dan keagungan Allah. Walaupun semuanya di atas hati yang paling fajirnya di atas muka bumi, itu tidak mengurangi dari kebesaran dan keagungan Allah. Itulah yang perlu kepada Allah. Ayuhan nas antumul fuqarau ila Allah. Wallahu huwal ghaniul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya lagi maha terpuji. Maka kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka mentauhidkanku. Iya, maka pada segala aktivitas kita, kita harus melihat sudut ibadah kita di situ apa, sudut ibadah kita itu apa, harus dicari hubungannya, sudut ibadahnya apa, baru terukur aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam kehidupan itu, termasuk bermedia sosial. Iya. Jadi ini hal yang kedua yang hendaknya kita renungi. Kemudian hal yang ketiga yang ingin saya ingatkan, sebelum saya masuk dalam memberikan gambaran-gambaran, perbandingan dua sisi antara sudut manfaat, bahaya, pahala, dosa, pintu sorga, amalan penduduk neraka, Dua hal yang mungkin ada semuanya di media sosial. Maka ini ada hal yang ketiga yang ingin saya ingatkan di sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan itu. Iya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan. Sebagaimana ada sebab-sebab yang menyebabkan dosa itu juga berlipat-lipat. Iya, Dan ini harus dipahami, harus dipahami. Yang menjadikan sesuatu itu berlipat ganda, berlipat ganda bagi seseorang, kadang kembali kepada orangnya sendiri. Karena orangnya itu dia bagus tauhidnya semakin sempurna jenjang-jenjang penghambaannya, semakin tinggi derajatnya pada dirinya sendiri. Karena itu kadang, seperti di majelis ilmu ini, semuanya duduk, beribadah, menuntut ilmu. Tapi yang membedakan kadang amalan hati. Iya. Ada yang datang mungkin, memang betul-betul semangat mau belajar. Tapi mungkin ada juga yang datang karena teman-temannya pada kesini juga. Dia ikut juga ke kesini. Nah ini sudut diniat membedakan. Apalagi kalau dia datang, kaitannya dengan masalah ingin dilihat oleh orang. Urusan dunia. Nah itu beda lagi nanti perjenjangan. Itu pada sudut orangnya sendiri. Ada yang duduk misalnya di majelis ilmu, dia niatnya banyak. Pertama dia ikhlas karena Allah. Yang kedua dia mengikuti sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yang ketiga untuk mengangkat kewajibannya dalam belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang keempat dia habis sholat Asar, menunggu sholat Maghrib. Dia niatkan menunggu dari sholat ke sholat, supaya dapat pahala sholat. Terus yang kelima dia niatkan juga ketika di masjid. Dan itu boleh ya, di pendapat mayoritas ulama, etikaf itu tidak mesti sehari dan semalam. Mesti, boleh beberapa saat saja, dia etikaf. Kalau dia niatkan, maka dia dihitung etikaf. Duduk di majelis ilmu, sambil hukumnya apa? Hukumnya dia etikaf. Ini cuma masalah niat, tidak kelihatan. Dan itu mem membedakan jenjang kedudukan dan paha. Jelas ya? kadang itu kembali kepada orangnya sendiri dan yang membuat pahala itu berlipat ganda berjenjang juga kadang kembali kepada amalannya jadi amalan yang dia lakukan apa amalannya bersifat pribadi manfaatnya untuk dirinya sendiri atau amalan tersebut bermanfaat untuk dia dan untuk orang lain juga semakin luas manfaatnya pasti itu lebih utama dan lebih bagus. Iya. Kadang-kadang yang membuat berlipat ganda juga, kalau banyak orang yang perlu disitu. Banyak orang yang perlu. Karena menyelamatkan orang membebaskan leher manusia dari lilitan utang, apalagi menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Dia berbuat baik, kadang itu lebih besar pahalanya. Iya lebih besar pahalanya. Itu pada ilmu itu, makanya ilmu itu ibadah tidak ada yang lebih utama darinya. Karena ilmu itu menghidupkan. Ilmu itu menghidupkan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad, Allahu war rasul idza da'akum lima yuhyikum orang-orang yang beriman. istijaba kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kalian dipanggil kepada hal yang nya, waman ahyaha fa nama ahyan Siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Menghidupkan seluruh manusia. Lagi itu letak pahala besar ya. Ya kalau dia beraktivitas misalnya dia dibangun di atas hal itu, itu dari besarnya pahala juga. Dan kadang besarnya pahala itu terkait dengan uh, terkait dengan waktunya, dengan masanya, kapan, kapan di waktu apa dia lakukan. Iya. iya. Ada yang terkait dengan keutamaan misalnya di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Tuhud hija, itu amalan-amalan soleh di situ, itu dilipat gandakan. Sebagaimana ada sebagian hari yang kadang lebih diutamakan sebagian amalan. Misalnya, sepertiga malam terakhir, doa lebih dikabulkan, atau di hari Jumat, khusus khususnya di sore hari, setelah sholat asar sampai sholat maghrib. Ya. Ini bentuk-bentuk yang menyebabkan pahala itu dilipat gandakan. Sebagaimana dosa juga, dosa itu bisa berlipat-lipat. Bahkan bisa diwarisi sampai hari kiamat bisa dia warisi sampai hari kiamat. Iya. Kadang karena sepotong kalimat yang dia ucapkan bisa menyeretnya ke dalam neraka wali waliyadd billah. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yatabayanu fiha yazillu biha ila an-nar. Aba'ada ma'bainal masyriki wal maghrib. Sungguhnya seorang lelaki itu, kadang dia berbicara dengan satu kalimat. Dia tidak perjelas. Tidak tabayun. Tidak cross-check pada kalimat yang dia ucapkan. Nah ini betapa banyak di media. Ya. Dia dapat WA. Ini kayak yang bagus ini. Langsung dia share. Langsung dia forward. Padahal isinya beda. Hmm. Coba hitung-hitung berapa orang yang dapat. Jelas ya. Jadi kalau yang pencinta like ini. Yang senang subscribe dan banyak yang menonton. Itu hitung-hitung aja. Atau banyak orang yang dia sesatkan. So, kalau ada makna disitu. Dia menyesatkan orang lain. Itu besar masalahnya. Makanya anak Adam yang pertama membunuh itu. Anak Adam yang pertama membunuh. Tiap kali ada yang membunuh setelahnya, dia juga dapat dosanya. Beda dengan yang datang setelahnya. Ada yang membunuh, ya dia dosa sendiri saja. Dosa membunuh. Tapi ini anak Adam yang pertama. Kalau ada yang membunuh lagi setelahnya, tanpa hap, dia juga ikut menambung dosanya. ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Masalahnya yang memberi contoh membunuh. Dan itu disebut di dalam hadith Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Yeah. Karena itu hati-hati di dalam memberi contoh kejelekan. Liahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama. Wa min awzari alladina yudilludakum bigiri ilm supaya mereka menanggung dosa-dosa mereka sempurna pada hari kiamat ditambah lagi dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu dan di dalam hadis Jarir bin Abdillah Baiyari juga semena dengan hadis Abu Hurairah diriwayatkan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqus min ujurihim syait. Barang siapa yang memberi contoh yang baik diikuti oleh orang-orang maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali tapi sebaliknya barang siapa yang memberi contoh yang jelek dia menanggung dosanya dan menanggung dosa-dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya. Seorang berbicara dengan kalimat yang membuat Allah riba kadang dicatat untuknya riba Allah hingga hari kiamat. Tapi kalau dia berucap kalimat yang dimurkai oleh Allah akan dicatat untuknya kemurkaan hingga hari kiamat. Masalahnya Kembali kepada dia sendiri. Dan ini media sosial ini. Pedang bermata dua. Ya. Mungkin saja baik dan mungkin jelek yang kita dapat. Bergantung kita gunakan apa. Ya. Kalau di masa dahulu itu. Orang kalau bergiba. Bergiba. Itu lama tersebarnya. Banyak biaya di masa dahulu itu. Kalau mau menyebarkan hoax di masa dahulu kalau sekarang ini gak banyak biayanya cuma berliku kuata saja jago main dua jari ini jempol-jempol ya. dia tulis satu status bisa dibaca oleh manusia sedunia ya. dia bisa setting gibanya, mau setting apa giba lokal bisa giba nasional bisa giba internasional bisa ya settingan dosanya juga bisa setting. Coba bayangkan ya. Pintu kejelekannya juga besar. Betul, manfaat itu banyak. Manfaatnya, ada hal yang bagus ya. Tapi dampak-dampak negatifnya itu besar sekali. Iya Ini saya hanya cerita-cerita di pembahasan ini. Pada sudut akhlak saja. Pembawaan untuk seorang muslim. Ya. Jadi itu harus dipahami ya. Bahwa ada perbedaan dalam melipat-gandakan atau melipat gandakan dosa. Tergantung mau pilih yang mana. Dan itu tergantung pada amalan kita semua. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ur-firman. dalam hadis ilahi, Allah ur-firman. ya ibadi innama hiya a'malukum wa wa itu adalah amalan-amalan kalian sendiri aku catat dengan sangat detail ada luput dicatatkan Allah iya Kemudian aku sempurnakan balasannya untuk kalian. Diberi balasan sempurna. Yang baik diberi kebaikan yang jelek diberi balasannya. Setimpal sempurna. Siapa yang dapat kebaikan? Hendaknya dia punya Allah. Dia diberi taufik untuk itu. Dan siapa yang dapat kejelekan? Jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Siapa yang dia mencela? Yang melakukan dia sendiri. Dia berkata, wah ini saya tidak tahu hukumnya. Anda tahu hukum bagaimana? Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadits, diterangkan oleh di para ulama hukumnya. Iya, manamil salihan nafsihi, wa man asa apa Siapa yang beramal salih untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri akan menanggungnya. Dan Robbu tidak akan pernah memtolimi seorang hamba pun. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan itu. Maka berkatalah orang-orang yang bergelimang dosa. Wahai betapa kasihannya kami, betapa celakanya kami. Buku apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada amalan yang kecil dan besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Dan mereka dapati seluruh amalan mereka hadir di depan mereka. Dan Allah ingatkan bahwa Allah, Rabb kalian, tidak pernah mendolimi siapapun. Itu amalan kalian sendiri. Amalan kita sendiri. Iya. Maka ini dasar-dasar ya sebelum saya masuk ke tema pembahasan supaya kita ingat mana-mana yang besar ini kemudian di sini nggak tahu waktunya kita lihat sesuai dengan waktu yang mencocokkan, saya akan berusaha memberikan perbandingan-perbandingan saya sudah bilang bahwa ini media sosial itu pedang bermata dua iya kadang bisa menebas musuh, dan kadang bisa kena kita sendiri. Kadang bisa kena kita sendiri. Dua hal punya dua sisi. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Iya. Maka pokok yang dilihat di situ, kita lihat di beberapa sudut, supaya kita pandai membandingkan. Anda melihat diri kita, bisa mempertanggungjawabkan. Kita bisa mencari sudut-sudut penghambaan di situ. Dan bisa menilai dari lahan-lahan ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan atau besarnya pahala atau dosa. Nah, itu mungkin kalau kita renungi, mungkin ada beberapa hal yang baik kita renungi bersama di sini. Yang pertama, dari sudut memberi manfaat kepada manusia atau membahayakan manusia. Ini dua sudutnya berbeda. Iya. Seorang bermedia sosial, itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, mungkin bermanfaat untuk dirinya. Tidak ada masalah. Iya. Atau mungkin membahayakan, tapi membahayakan dirinya saja. Membahayakan dirinya, itu lebih ringan. Tapi kalau membahayakan orang lain, ini besar masalahnya. Kalau membahayakan orang lain. Kadang ada orang-orang yang, dia postinya biasa-biasa saja. Tapi bisa membahayakan orang lain. Bisa membahayakan orang lain. Iya. <tuh> karena itu dilarang orang itu makan pakai piring minum pakai gelas dari emas ataupun perak kenapa? Ya, banyak hikmah disebut di dalam syariat salah satunya itu bentuk dari kemewahan tidak diirinkan untuk kita di dunia, sebab itu untuk umat islam di akhirat dan bentuk yang lainnya itu bisa mematahkan hati orang-orang fakir, orang-orang miskin iya. ini orang-orang fakir, miskin dia dapat seperti itu, besar sekali nilainya bagi dia iya. bisa dipakai makan, bisa modal kerja dia dipakai minum-minum saja jelas ya jadi itu bisa mematahkan hati orang miskin ini Masya Allah, media sosial, main foto-foto dia pamer kekayaannya Hah? bahkan menjadi tren sudah supaya banyak yang lihat supaya banyak yang lihat acara tersebut sengaja bikin hal-hal yang seperti itu Iya. nah ini kadang dia tidak sadar bahwa di belakangnya itu ada dosa yang menanti ada dosa yang tidak boleh dianggap kecil mungkin bisa menjadi besar bisa menjadi besar ini padahal dia cuman kesenangan saya, tapi dia nggak tahu mungkin ada yang melihatnya dari orang-orang masuk ke dalam mana itu. Itu tidak mendidik, tidak mendidik. Iya, dalam Al Qur'an itu disebutkan orang-orang kafir diberi berbagai kenikmatan. Darhum ya pulu, ya <også> tamat tahu, wa aman wa saqya alamun. Biarkan mereka makan, minum, bersenang-senang. Dibuai oleh angan-angan. Nanti mereka akan rasakan. Akibatnya di akhirat. Kadang di dunia dibuat sebagai lapang di dalam kenikmatan. Untuk membuat siksaannya di akhirat layu besar dan dahsyat. Ada manusia seperti itu. Iya. Maka itu kadang seorang tidak terasa ya. Dia membahayakan orang lain. Apalagi kalau dia menggunakan media sosial untuk membahayakan manusia, ya, untuk membahayakan manusia, dijadikan sebagai media untuk memecah belah, menebarkan dari ilmu-ilmu yang berbahaya, ilmu perdukunan, ilmu sihir. Dijadikan sebab media sosial dipakai untuk mencela para penguasa, mencela pemimpin, dipakai untuk menghasut. Ini semuanya bentuk membahayakan. Iya, maka harus dia harus kita pandai melihat penggunaan media sosial itu. Ada hal yang bermanfaat atau hal yang membahayakan. Yang paling bagusnya seorang mencari Perkara yang paling bermanfaat. ya Coba ya bayangkan nih ya main tunjuk-tunjuk saya. Ini dia tidak lakukan dia cuma nunjuki saya. Hal yang bagus. semua memberi manfaat, kan? Dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badiri riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, "Wa man dalla ala khairin falahu ajir fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia cuma menunjuk saya. Ini modalnya, modal nunjuk saya. Mengarahkan. Kepada kebaikan. Dia akan dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Itu padahal yang bermanfaat. enggak ada masalah. Iya. Padahal yang bermanfaat. Baik. Nah ini sebagian hal di media ini kadang bisa masuknya di mana-mana di kehidupan dunia. Misalnya kegiatan ilmu kegiatan baik, keadaan sebagian ulama itu, dia hadir di majelis ilmu, mungkin dia lebih berilmu daripada orang yang berbicara. Hanya saja dia hadir di situ, di taksir sawadil khair, <tuh> untuk memperbanyak barisan kebaikan. Hadir bersyiringat supaya kelihatan orang yang Hadir dalam kebaikan itu banyak. Dan membuat orang itu senang untuk mendatanginya. Itu pahala atau tidak? Pahala. Iya. Ada di media sosial seperti itu. Di media sosial seperti itu. Ada channel bagus mihalnya. Dia menebarkan ilmu. Iya. Menubarkan ilmu. Ya. ilmu. kadang kan di apa namanya informasi dari teman-teman ini ya biasanya kalau ada sesuatu itu ada yang kasih jempol ke atas kasih like video gitu, itu nanti kalau semakin banyak akan terangkat ke tempat tinggi kan akhirnya semakin banyak yang lihat ini banyak juga yang bakhil itu padahal cuman kasih jempol-jempol aja ya dia jempolnya di hp nya itu sudah puluhan ribu kali itu satu aja nggak mau padahal itu bisa memberi manfaat sebenarnya itu contoh-contoh sederhana ya sebenarnya ini bagi orang yang kena musibah ya pegang HP ya itu selalu bilang pegang HP itu sebenarnya musibah ya tapi kalau dia terlanjur kena musibah mau diapain lagi <laughs> ya kita ini banyak kena musibah ya saya punya dua HP ya saya sudah membuat satu ada lagi yang kasih saya satu karena mau diapain juga banyak pekerjaan terkait dengan itu. Iya. Jadi kayak gitu aja ya. Musibah kita selalu berucap aja. Innallahu wa innallahu ya, supaya diganti yang lebih baik aja. Dan ditambal musibah ya. Kan begitu. Jadi maksudnya ada hal-hal yang baik. Yang orang itu bisa dia masuk di situ. Memberi manfaat kepada orang-orang. Iya buat manfaat itu enggak mesti kita paling depan. Ya, enggak mesti kita paling depan. Ini sudut manfaat ya. Oh saya ini bagus ini, benar-benar manfaat. Saya bikin channel sendiri saja. Ya. Bikin channel sendiri, dia posting hal-hal, dia enggak punya ilmu. Dia bikin gaduh di tengah manusia. Ya. Apalagi jurusnya, cuman copy paste saja. Ya. Ambil sini, compot sini, cut sini, hmm, masukkan sini. Ya. Pembicaranya Ustadz ini A, setelah dia potong-potong, berubah menjadi B dan C. Iya. Dan saya ini termasuk korban juga ya. Saya kasih judul apa, ada yang posting dia kasih judul apa. Dia buat saya berkelahi dengan orang-orang. Padahal saya enggak ada menyinggung. Saya menyinggung kesalahan, enggak ada menyinggung orang. Kesalahan yang saya perbaiki, bukan orang. Iya. Nah, itu beda ya, harus dipahami cara berpikirnya. Kalau kesalahan itu, itu namanya nasihat. Orang ingin meluruskan. Jangan sampai berbahaya. Tapi kalau sudah dibenturkan dengan orang, nah itu masalah juga. Ya ada musibahnya itu di media, kalau dibenturkan dengan orang, orang lebih senang lihatnya. Ya. Oh ini usmat ini gimana? Dia sikat siapa ini? Nah. Jadi... Orang yang mau kalem-kalem saya, itu bisa dibuat sangar oleh orang-orang tertentu. Ya, dengan gaya di media itu. Dan ini selalu kita timbang ya, seorang itu memberi manfaat atau memberi bahaya. Harus dia perhitungkan. Dan di dia kepala, dia jadi penggembira saya, bagus. Ya, dia misalnya lihat video bagus, dia kasih like misalnya, jelas ya, atau dia share kepada temannya. Atau dia kasih komentar yang bagus. Paling tidak jasad. Ya itu kan menaikkan rating. Gitu, kan? Orang akhirnya banyak yang lihat. Muncul di halamannya. Akhirnya dilihat kebaikan. Kan begitu kan harusnya. Iya. Baik. Tapi kalau misalnya. Ada hal gitu. Dia capilah juga. Masuk di dalamnya. Komentar sembarangan. ya Kadang ada yang mendebat Ustadz ya. Ya. Mendebat Ustadz ya. Saya ingat dulu ya. Saya muat di salah satu di majalah kita. Ada patwa guru kami, Sheikh Ahmad Tanajmi. Tentang masalah orang bayar pajak. Begitu. Ya, Ada yang kirim uh, pesan ke saya. Katanya ini patwanya Sheikh ini bahaya Ustadz. Bisa menyesatkan umat. Masya Allah. <laughs> Jadi, mau lebih hebat daripada Syekhnya? Iya, ingin lebih hebat daripada Syekhnya. Padahal dia nggak tahu duduk masalahnya itu apa di kalangan para ulama. Cara berpikirnya itu bagaimana? Kaidah pendalilan itu bagaimana? Itu perlu 10 tahun, 20 tahun baru belajar, dulu belajar, baru bisa berpikir sama dengan Syekh Ahmad Tan Najmi. Iya, ini tiba-tiba mau mengomentari. Oh, ini cakep sekali ini ya kalau sekarang kan begitu gayanya kan ya semakin banyak yang aneh malah yang semakin sering bikin gaduh itu semakin cepat itu terangkat itu makanya sekarang katanya ada yang kasih kaidah ya Khalif, ya bikinlah kegaduhan sana sini selisih semua orang kamu akan terkenal kamu akan terkenal nah, itu nggak bagus itu cara seperti itu lebih cenderung kepada bahaya dan itu tidak diperbolehkan nah itu sudut yang pertama, sudut yang kedua media sosial antara menyebarkan ilmu atau membagi kejelekan itu harus pandai kita jeli membedakan mana hal yang sifatnya menebarkan ilmu dan mana hal yang sifatnya kita itu ikut andil dalam Kejelekan. Iya. Jadi kalau seorang tidak bisa membedakan, jangan dia ikut-ikut di situ. Cari aman saya, Cari aman. Jadi bertingkat-tingkat ya di pemain media sosial. Iya. Subhanallah ada keadaan sebagian orang ya. Dia masuk ke dalam apa namanya? Media. Dia sudah belajar, jago dia. Dalam waktu dekat kalau dia main di, misalnya, di Youtube, subscribe-nya itu bisa sampai ratusan ribu, sejuta dalam waktu singkat, cepat. Iya. Dia bikin Facebook misalnya, yang like itu bisa jutaan, cepat dia buat. Itu ada cara-caranya sendiri ya. Katanya begitu, saya dengar-dengar ya dari, apa namanya, yang membisikkan ke saya. Iya. Tentang hal tersebut. Baik. Jadi ini kalau dia pakai. Di dalam menyebarkan kebaikan. Oh banyak. Betul kebaikan dia dapat. Betul. Tapi kalau dia pakai dalam menyebarkan kejelekan. Itu Masya Allah ya. Bisa dia hitung-hitung juga itu kejelekannya. Iya. Di dalam hal tersebut. Baik. Ada orang-orang yang kadang kapasitasnya. Dia memang kalau bicara ilmu pun orang tidak mau dengar. Ya, tidak mau dengar tapi ada orang yang kadang dia punya kelebihan diberi oleh Allah dia lancar baca Al-Quran dia bisa baca bahasa Arab ya kalimat-kalimat Arab maksudnya baca kitab nggak bisa tapi bisa baca kalimat-kalimat Arab ya itu gampang itu saya pakai jubah sedikit pakai imam lilit-lilit ya, terus dia bicara nah itu sudah modal itu sudah modal media sosial jelas ya andai kata dajjal mungkin keluar dia pakai seperti itu banyak juga yang dengar itu ya karena memang gak ada yang bisa membedakan filternya itu apa sekarang ini tidak jelas mana ulama dan mana yang bukan ulama iya mana orang yang berilmu dan mana yang bukan berilmu orang awam mana pandai membedakan hal tersebut saya bicara begini saja banyak yang marah saya bilang harus dibedakan padahal sebenarnya hakikatnya itu beda bagi orang yang belajar dia tahu ya. apalagi di kalangan orang yang berilmu di kalangan orang yang berilmu itu cara mereka menilai orang itu dari apa yang dia bicarakan jadi ya, saya tidak kenal orang tapi kalau saya sudah bicara dengan dia saya bisa ada penilaian ya. begitu caranya dan kita ketemu orang-orang besar, orang-orang berilmu, begitu cara menilainya. Begitu cara menilainya. Dari apa yang kita bicarakan. Dia bisa menilai kita itu letaknya di mana. Dan itu ada ilmunya tersendiri. Di dalam hal tersebut. Makanya Nabi Alaihi Wasallam beliau mengetahui, dari para sahabatnya, keilmuannya, Makanya beliau bilang ambil Al-Quran dari empat orang. Ketika beliau pengen ada dari sahabatnya yang belajar bahasa Suriania, bahasanya orang Yahudi, beliau pilih Zaid bin Thabit. Maka dipelajari oleh Zaid bin Thabit dalam 17 hari saja. Dipelajari. Dia kuasai bahasanya. Karena Nabi perlu penerjemah. Jelas ya. Nabi alaihi wasallam yang melihat pada sahabatnya potensi-potensi bisa beliau hidupkan semuanya ya kalau pandai seperti itu membedakan itu enak ya tapi masalahnya kebanyakan orang tidak bisa membedakan tidak bisa dia memilah tidak bisa dia memilah kalau sudah apalagi kalau sudah ada yang kasih hadit kau ini hadith rasulullah masya allah umat islam itu dengar hadit nabi itu saya sudah merinding kan ya Ternyata hadit yang diberi hadit palsu, ya, hadit palsu. Makanya banyak orang yang cari uh, apa namanya pengikut-pengikut itu, itu nggak tahu siapa orang-orangnya. Cuman dia kasih di situ, kalau baca wirid ini dalam semalam, rezeki akan mengalir. Ya, wah itu paling rame itu yang nonton live rame sekali, karena memang semua orang berpikir ke sana, ya berpikir ke sana. Jelas ya? Jadi itu bisa dia nggak bisa lihat dirinya, dia ini menebarkan ilmu atau menebarkan kejelekan? Menebarkan ilmu atau menebarkan kejelekan. Baik. Dan di sini ada satu masalah juga terkait dengan apa namanya? Ustaz-ustaz sendiri dia masuk ke media ini juga menjadi musibah juga ya. Karena ada orang-orang ya, kadang niat baiknya, niatnya itu bagus. ingin menebarkan kebaikan dakwah di jalan Allah. ya Semoga Allah berkait niatnya, diberi pahalakan niatnya. Tapi jalannya nggak benar. Jalannya kadang, -kadang tidak benar. Dan yang paling mengerikan itu kalau dia masuk ke dalam hal yang di luar kapasitasnya. ya Kadang dia ustad, tapi bisa jadi presiden. Karena dia bisa bicara politik sana-sini, karena dia ustadz, bisa juga menjadi hakim di pengadilan. Iya, menjadi hakim di pengadilan, seperti ada yang ditangkap oleh KPK, tangkap KPK ini, langsung komentar ini, yang ditangkap ini diolim Dolimi. Saya kenal orang itu, saya pernah umroh bersama dia, dia nyata seperti itu. Jadi ustadz atau hakim di pengadilan, saya juga heran, yang menghukumi benar dan salah itu kan hakim di pengadilan. Dia kalau tangkap KPK, biarkan di sana di pengadilan, diproses. Jelas ya, proses. Kok dia bisa masuk? Terus dia bilang pernah melakukan umroh sama-sama. Yang saya tahu begini, itu sudah keliru dari awalnya, pikirnya aja sudah amburadul dipikir peradilan itu hakim itu tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan dia Nggak boleh. saya kenal dengan si A si Ahmad Ahmad ini dari kecil saya bergaul dengan dia Ada yang, saya sebagai hakim di pengadilan datang orang mengadukan si Ahmad mencuri ayam tidak bisa saya katakan kalian ini dusta, saya kenal Ahmad dari kecil tidak boleh begitu hakim hakim itu baik kamu bilang apa tadi dia curian, saya catat, tuduhan mencuri saya minta buktinya apa nah, itu hakim seperti itu dia tidak boleh bertindak memutuskan berdasarkan apa pengetahuannya ya. terus kesalahan yang lebih besar, ini terkait dengan akidah. terkait dengan akidah. ini kadang kesalahan-kesalahan sebagian orang kadang tidak melihat kesalahan tapi kalau dia tanya kepada orang yang berilmu itu kadang bukan masalah fikih saja, ada pembahasan akidahnya. Di akidah ahli sunnah itu, tidak boleh ada yang masuk di ranah peradilan kecuali pemerintah. Dan itu ada di buku-buku ahli sunnah. Ya kalau dia misalnya mengatakan ini orang dia dolimi, berarti KPK itu pemerintah dolim. Itu bagaimana caranya bilang pemerintah dolim depan umum begitu? Dia dolim pun tidak boleh kita bilang seperti itu. Apalagi kita masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini contoh ya nah ini yang saya sebutkan tadi saya baca di media-media saya baca tulisan-tulisan. Karena saya yang tidak baca saya tidak mungkin apa namanya saya harus mengingkari karena saya baca. kalau saya tidak baca ya tidak apa-apa kan. tapi kalau saya tidak luruskan padahal saya pernah baca, oh gawat juga saya. nanti saya ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu tidak luruskan? padahal itu adalah hal yang apa? membahayakan. ini contoh ya saya beri contoh. Jadi orang itu harus hati-hati, teliti, ya, dalam perkara. Tidak semua perkara itu kita bisa masuk di dalamnya, kita bisa bicara padanya. Jangan sok jagoan. Ini bukan masalah berani atau tidak. Ini masalah pertama ada terkait dengan pandangan Allah terhadap kita. Yang kedua terkait dengan mencocoki syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanggungjawaban kita juga. Jangan kita masuk ke dalam hal yang bukan rana dan tanggung jawab kita. Jadi dibedakan ya antara menebarkan ilmu atau menebarkan apa? Menebarkan kejelekan. Kalau sekedar misalnya YouTube dia mengajar hal yang wajar, memang banyak subhanallah di tengah umat Islam ini perlu diajari hal-hal dasar terkait dengan tata cara apa namanya berudu, mana mana tauhid yang benar. Hal-hal yang ringkas dijelaskan itu terkait dengan Tauhid, bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, apa makna syahadat la ilaha illallah, itu penting sekali untuk masyarakat. Itu perlu orang-orang yang menjelaskan. Dan itu perlu banyak orang yang masuk pada hal-hal yang jelas dan terang. Tapi jangan masuk di dalam perkara yang bukan ranah dia. Jangan masuk dalam hal yang sifatnya perselisihan di tengah manusia. Atau jangan masuk ke dalam hal yang sifatnya tanya-jawab. Sebab kadang di situ tempat-tempat masuknya apa? Hal-hal yang mungkin bisa membahayakannya. Ya. Karena yang masuk di ranah itu, itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang punya kemampuan. Ada orang-orang yang sudah Dipersaksikan oleh para ulama, dia bisa untuk itu. Ya kalau tidak ada modal untuk seperti itu, masuk ke dalam hal itu, itu bahaya. Bisa membahayakan diri sendiri. Bisa membahayakan diri sendiri. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Kita lihat media-media sosial itu dari sudut mewujudkan kebaikan atau menyebar-nyebar berita-berita tentang kejelekan atau hoax atau yang semisal dengannya. Iya. Kalau sifatnya mewujudkan kebaikan, pada perkara yang memang hal yang baik bagus disebarkan lumrah, diterangkan. Maka itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ada hal-hal yang kadang rahasia. Iya. Enggak bagus disebut. Saya itu sebagian kadang menyebut hal-hal sebenarnya menyebutnya itu iya, dari perkara yang harusnya disimpan, disembunyikan. Tapi kadang hal itu diperlukan untuk menolak fitnah dan menolak sangkaan buruk. Ya, makanya Abu Hurairah itu dia ditanya oleh sebagian manusia, "Kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits. Padahal Abu Hurairah ini bersahabat dengan Nabi SAW alaihi wasallam cuma 4 tahun. Maka Abu Hurairah pun bercerita. Iya, bahwa beliau itu kadang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perutnya kelaparan sampai dia ikat batu di perutnya. Untuk mengobati dirinya seakan-akan dirinya kenyang, dia ikat batu. Ya. Supaya bisa dekat dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Pada saat, pada saat di sebagian hari, sahabat sedang di pasar, sedang di kebunnya, Nabi berkata, "Siapa yang menghamparkan ridahnya, kemudian dia genggam ke dadanya, dia tidak akan lupa hadith dari saya." Dan yang hadir waktu itu cuma Abu Hurairah. Ya. Kata Abu Hurairah, "Itulah yang menyebabkan saya bisa hafal." banyak hadits rasulullah saw. ini kan cerita Abu Hurairah sebenarnya pujian untuk dirinya. ya, pujian untuk dirinya. tapi abu Hurairah menyampaikan hal itu, itu dalam rangka pembelaan terhadap sunda. dia ini menyebarkan hadits nabi, jangan sampai ada mencurigainya. dia harus terangkan alasan logis bahwa yang dia sampaikan dari hadits nabi itu memang seperti itu, karena dia didoakan oleh nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya ketika Imam Malik berkata, saya tidak memberi fatwa, kecuali dipersaksikan oleh 70 orang guru saya. Harusnya kan dia simpan-simpan saya. Ini dipuji sama gurunya, kenapa dia sebar-sebar? Di buku-buku tentang jarhuat ta'adil, itu disebut semua ucapan para imam. Imam Ahmad berkata, ini puluhan bagus, dia soleh, dia sikah. Itu ada hubungannya dengan amanah ilmiah, dalam ilmu. Ilmu itu memang seperti itu. Karena seorang itu direkomendasi, pertama, pertama, ada pujian dari guru, rekomendasi dari guru. Kemudian yang kedua, dia memang dikenal di bidang itu dan sudah dicocokkan. Ya. Riwayat-riwayatnya dengan rawi-rawi lain ternyata dia selalu benar. Sama riwayatnya dengan rawi-rawi yang tika. Ya, Itu ada proses-prosesnya. Jadi pada hal yang seperti itu, mentahkik ke kebaikan, kalau ada hal yang sifatnya memperkuat kebaikan, apa namanya, menebarkan hal yang baik itu enggak ada masalah. Tapi kalau masalahnya cuma sekedar menebar gosip, ya hoax, apalagi cerita yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Ya. Nah, ini hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Sesuatu yang, apalagi kalau hal itu bersifat merusak hubungan hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya, hubungan antara masyarakat, merusak hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, maka berita-berita dusta yang seperti itu, itu lebih besar lagi bahayanya. bahaya. Sungguhnya orang-orang yang cinta, kekejian itu tersebar, tengah-tengah orang-orang yang beriman untuk mereka siksaan pedih di dunia dan di akhirat. Untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini ayat turun setelah penjelasan sucinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan kaum munafikin yang menuduh keji terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka ayat ini turun karena menyebar-nyebar berita itu itu masalah yang apa namanya berbahaya? Iya, jangankan hal yang jelas fitnah, hal yang bukan wewenang kita saja menyebarkannya. Itu para sahabat ditegur. Iya, ditegur itu turun satu ayat khusus menegur para sahabat, menjadi ayat dibaca dalam Al-Quran, pedoman untuk kita semua. Itulah sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila datang kepada mereka sebuah perkara mengandung keamanan atau kekhawatiran ini ada berita, perkara kalau tersiar, orang merasa aman sejuk nah. atau kalau perkara tersebut tersebar, orang menjadi takut, khawatir. Ini masalah-masalah yang paling banyak ini ya, di media ini. Ketika ada masalah seperti ini, ter pernah terjadi tengah para sahabat, langsung mereka sebarkan. Maka Allah tegur dengan ayat ini. Walau radduhu ila rasul, andai kata mereka kembalikan masalah ini kepada rasul. Wa ulil amri minhum, dan kepada ulil amr, Orang yang memegang perkara di tengah mereka. Maka orang yang bisa mengambil istimbab, bisa menyimpulkan hukum yang baik, itu bisa mengetahuinya. Ya, kalau ada masalah seperti itu, tidak semua orang berbicara. Bercara itu di masa Nabi Rasul. Rasulullah SAW. Dan ini ayat turun, nonton tahu di masalah apa. Ini di masalah... Ada berita bahwa katanya nabi menceraikan istri-istri ya. Nah ini di acara gosip ini biasanya ya. masa sekarang apa namanya? Inter, entertainment ya. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Malah sekarang itu ada acara memang judulnya gosip-gosip. Ya. Jadi tren subhanallah. Padahal sudah tahu gosip lagi. Kadang orang dibicarakan, dicari ikhmiat, dilacak, shooting dari jauh di ini. Ya. Untuk memuaskan hawa nafsu sebagian manusia. Menebarkan kekejian di tengah manusia. Nasalullah al nah Ini berbahaya ya. Yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan seperti itu. Mereka cuma dengar bahwa Nabi itu menceraikan istrinya. Tersiarlah berita ini di tengah. Para sahabat, dan itu bikin kesedihan untuk semuanya. Iya, bikin kesedihan. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kaum muminin. Iya. Sekarang kalau antum dapat berita, boy-ibu antum diceraikan oleh bapak. Kira-kira bagaimana? Sedih atau tidak? Pasti sedih ini bapak kita. Ibu-ibu kaum mukminin itu derajatnya lebih tinggi daripada itu. Makanya. Ketiga tersiar berita ini, seorang sahabat langsung datang ke rumah Umar ibn al-Khattab. Dia ketuk rumah Umar ibn al-Khattab keras sekali. Orang panik. Umar ibn al-Khattab langsung lompat. Buka pintu. Sangkaannya Umar ini kayaknya ada serangan dari musuh. Iya. Maka sahabat ini menyampaikan berita. Berita itu bagi Umar lebih dahsyat daripada sangkaannya. Katanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Sebab antara istri Nabi adalah putri beliau sendiri. Hafsa. Ya kan? Langsung umar turun. Ya. Dia datangi rumah Aisyah dulu. Karena Aisyah yang paling dekat kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, kenapa kamu urusi saya? Datangi putrimu sendiri. Ya. Nah, itu mungkin bahasa bebasnya begitu ya. Datanglah dia kepada Hafsa. Datanglah Umar radhiyallahu anhu kepada Hafsa. Dan semoga Allah meradai seluruh ibu-ibu kita. pemahatul mu'minin. Maka Hafsa pun cerita. Ya. Tentang kejadian itu. Tapi belum jelas ceritanya. Maka ditanya pun di mana Nabi itu. Maka Umar pun mendatangi. Nabi ternyata menyendiri di sebuah, di sebuah tempat. Hanya dijaga oleh orang budak beliau maka Umar minta idin bilang kepada Nabi bahwa Umar minta idin mau masuk akhirnya kan Umar ketemukan Nabi SAW mukanya muka yang berubah maka Umar pun mulai bersama Nabi SAW cerita sampai hilang cerah kembali muka beliau cerah kembali iya Barulah setelah itu Nabi Umar tanya kepada Nabi ya Rasulullah, apakah benar? Engkau mentala istri-istrimu. Kata Nabi, tidak benar. Saya hanya bersumpah, tidak mendekati istri-istri saya selama satu bulan. Itu ila namanya. Dan namanya ila. Dan itu dibolehkan bagi seorang suami. Kalau dia mau mendidik istrinya dengan sebuah pendidikan, dia bisa bersumpah. Saya tidak mendekatimu selama sekian. Tapi tidak boleh lebih empat bulan ya dawal lebih empat bulan ya tapi jangan sembarangan ya kasih ini ada pikihnya ya jangan sembarangan ini saya baru cerita satu hadits saya kadang sebagian ikhwan itu terlalu agresif bulan ke rumahnya ini kamu bandel bandel terus awas ya boleh saya saya sumpah nanti tidak dekati kamu <laughs> nah, ini nggak benar ya <laughs> baik ya maksudnya rasulullah itu punya hak untuk itu jadi itu yang terjadi. Maka ayat itu pun turun. Makanya Umar berkata, saya ini dari Ulil Amri yang bisa istimbat di situ. Jadi begitu, kalau ada masalah itu, cara penyelesaiannya seperti itu. Ya. Jadi itu tadi ceritanya ketika Umar turun, dan langsung ke rumah Aisyah tadi ya. Sebelumnya ke masjid dulu. Dia lihat di sebelah sana orang menangis, sebelah sana orang menangis, sebelah sana orang menangis. Itu heboh sekali memang. Kejadian, gara-gara berita ini di tengah salah abad, kejadian seperti ini saja turun ayat menegur mereka subhanallah kita ini berita-berita itu kadang tersebar sudah tersebar sana sini eh yang menyebarkannya mengaku dia berdusta ya. jelasnya ini subhanallah ya? sudah bikin heboh sana sini ternyata yang mengaku itu sendiri mengaku dirinya apa dia mengaku bahwa dirinya berdusta di dalamnya tersebut, kedustaan cepat tersebar apalagi yang ingin berbuat kerusakan, mengadu domba ya gampang caranya itu mudah. yang berbuat kejelekan juga gampang dia bikin sebar berita-berita itu saya diberi apa namanya informasi ya dari seorang ikhwan dan saya percaya dengan infonya, karena saya tahu dia apa namanya mengerti hal-hal itu. Jadi ada sebagian kejadian di sebagian wilayah di Indonesia ini ada orang Syiah diusir oleh sekelompok umat Islam orang Syiah itu. Itu katanya sebelum terjadi kejadian itu ada wartawan-wartawan asing yang sudah sebar berita ke teman-temannya besok akan ada kejadian seperti ini. Pergi kalian meliput di sana. Akhirnya menjadi ramelah. Apa nah orang Syiah di Akhirnya pentolan-pentolan Syiah bisa tampil di televisi klarifikasi. Nah itu yang diinginkan itu sebenarnya. Jadi korbankan anak buahnya ini biar kena ketoliman di, dibakar dan seterusnya supaya dia bisa tampil dikenal. Ya jelas ya. Nah itu sudah disetting wartawan sudah tahu sebelum terjadi. Wartawan asing lagi. Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti itu kadang di masa sekarang ini bukan hal yang aneh. Yang aneh itu orang belajar, dia baca media, ikut juga jadi baper. Nah ini yang tidak wajar sebenarnya. Jelas ya. Makanya sembilan tadi itu HP itu musibah juga. Yang dikata dia tidak pegang HP, dia tidak dia tahu apa yang terjadi. Ya Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi itulah masalah juga kita. Ya seperti saya ini, saya kadang perlu tahu apa yang terjadi di dunia ini, supaya kalau khutbah Jumat, saya itu bicara dengan orang yang ada di planet dunia. Ya, Saya tahu kejadiannya apa, saya kasih tema khutbah yang mencocoki kejadian manusia sekarang ini. Jangan sampai saya kasih tema, orang lagi sedih di satu hal, saya kasih tema di hal yang lain. Ya itu kadang ya, kadang, walaupun dia tidak wajib bagi saya, ya tapi saya lihat dari sebagian guru-guru saya, seperti itu dia. Kalau mau beri khotbah ya, kadang dia tanya, kadang dia dengar berita, dia punya radio dia dengar berita, apa yang terjadi dari itu dia kasih hal-hal yang cocok untuk umat Islam. Iya. Jadi kadang ada seperti yang 9 tadi itu ya, musibah itu kadang jadi musibah juga, tapi apa boleh buat? Ya, dijalani saja. Hanya saja kita harus pandai membedakan mana yang sifatnya kita mewujudkan kebaikan dengan manusia, dan sifatnya menebarkan hal yang apa? Hal yang tidak baik. Sudut yang keempat. Iya. Perbandingan dari arah seseorang itu, dia di dalam berselancar di media sosial itu, antara membangun akhlak yang baik, atau dia meruntuhkan. Dari pembawaan-pembawaan yang baik. Antara ar-radilah, kejelekan, atau antara fadilah, keutamaan. iya Itu harus diperhatikan. Dengan banyak hal, kalau misalnya orang masuk ya, dalam perkara yang bercampur-campur di situ, ada yang baik, ada yang buruk, itu tinggalkan. iya Masuk ke dalam hal yang baik saja, untuk pastikan baik. Bagaimana caranya, tanya kepada orang-orang yang ahli di IT, di media. Bagaimana caranya kalau saya misalnya baca berita, saya dapat yang baik saya. Ya. Atau saya ingin yang jenisnya seperti ini saya. Bagaimana misalnya kalau saya apa namanya buka sebuah situs yang saya ingin lihat, gambar-gambar tidak tampil. Saya baca beritanya saya. Itu kan ada cara-caranya itu. Ada cara-caranya. Ya kalau dia punya pengetahuan itu nggak apa-apa. Dia masuk. Itu kan dia pastikan bahwa dia sendiri sebenarnya berhati-hati. Dan dia sendiri hanya melihat pada hal yang membangun akhlak dan kebaikannya. Dia hanya melihat kepada pelajaran, pada ilmu. Atau pada hal-hal yang bermanfaat. Misalnya dari sifat pekerjaannya yang dia puni Ada cara berbisnis yang bagus. Atau cara uh, membangun sebuah ada ada teritorial misalnya tertentu dia perlukan atau cara bertani, cara bercocok tanam atau cara begini dan begini. Itu kan hal-hal bermanfaat. Ya. Dia pastikan bahwa di dalam hal tersebut itu bermanfaat dan membangun akhlak yang baik untuknya. Dan dia hindari hal-hal yang bisa merusak akhlaknya. Hal-hal yang bisa merusak akhlaknya. Iya. Terus satu lagi antum kalau punya media itu antum harus hafal itu doa itu baik-baik. Ada doa itu kalau kena musibah ya. Di ruwet at Kata Nabi Wasallam Man ra'a musaban. Faqala alhamdulillahilladhi. Afani. Mimma b'talaka bih. Wa Ala mimma. Mimman khalaqa taqdila. Ya, kalau ada yang kena musibah. Kalau kita baca doa itu. Maka kita tidak akan terkena musibah itu. Ya. Itu yang banyak lihat di media itu banyak musibah sebenarnya. Melihat orang waduh akhlaknya buruk sekali, itu kan musibah sebenarnya melimpah Ya, baca doa itu supaya kita tidak kena hal yang seperti itu juga. Jelas ya? Lihat ahlul bidah, baca doa itu supaya tidak menjadi ahlul bidah juga. Iya. Itu musibah, musibah lebih besar malah. Bidah itu lebih berbahaya daripada apa? Daripada maksiat. Nah, itu dicoba di di hafal dua itu baik-baik ya, kalau memang, orang itu teruji dengan hal yang seperti ini, yeah. dia pakai pada hal yang baik, membangun akhlaknya, dia tinggalkan pada hal yang buruk, dia masuk, jangan masuk ke dalam perdebatan, percekcokan, ya, yeah. percekcokan, yeah. itu saya lihat ya di sebagian, di sebagian ini, itu saya nggak tahu isinya dari mana ada misalnya ustadz ya bicaranya bagus ustadz ini komentarnya cuma salahnya ustadz ini dia buka semua komentar di situ nggak tahu yang berkomentar di situ dari kalangan jin atau manusia ya jelas komentarnya macam-macam hampir ribuan ada yang debat di situ kenapa bisa seperti itu uh, panjang sekali ya nah, ini kira-kira bagaimana caranya dia masuk di media Ya, dia ketemu dengan orang-orang yang seperti itu akhlaknya saja bicaranya saja tidak bagus. Ya, itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Sebab seorang itu kadang tidak pernah lihat hal yang tidak baik, tiba-tiba dia -tiba dia melihatnya. Ya, walaupun dia tidak melakukan, tapi itu menjadi masalah di diri ya, menjadi masalah dirinya. Makanya sebagian ulama ahli hadith itu kita cerita ahli hadith ya. Dia itu kalau ada pembicaraan yang bukan keperluan dia, dia tutup telinganya. Dia tutup telinganya. Karena dia ini apa saja yang dia dengar dia bisa hafal. Ya, makanya dia tutup telinganya. Kalau kita ini apa saja yang kita lihat bisa terrekam. terekam, terekam saya. Tapi terhafal, masya Allah kalau tulisannya. Ini yang repot bagi kita ya. Makanya jangan sembarang melihat. Ya, lewat-lewat saja itu kadang gak enak di hati. <tuh> Tidak enak di hati di situ. Maka, hal-hal yang mengarah ke sana, kita berusaha menjauh. Kita di atas prinsip, kita bangun akhlak yang baik. Walaupun kita berbicara, kita kasih dengan akhlak yang baik. Ya, ada orang yang diskusi dengan kita, walaupun dia kalimatnya tajam, melampaui batas, kita doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kamu diampuni, nah, itu kan bagus itu contoh, akhlak yang baik, iya. dan apa yang tidak bermanfaat dari akhlak yang buruk, ditinggalkan, jadi perhatikan, orang yang masuk di dalam bermedia, itu harus dia perhatikan dirinya, itu memberi manfaat bagi dia dalam akhlaknya, membangun akhlaknya, atau meruntuhkan akhlaknya, harus bisa dinilai dirinya dalam Hal tersebut. Baik, kemudian yang kelima. Yang kelima terkait dengan media itu sebenarnya antara kesempatan dan kerugian. Antara kesempatan dan kerugian. Kadang ada kesempatan, pursa. Dia bisa ambil faidah. Ya, karena tidak bisa dipungkiri juga ya, seperti misalnya kajian sekarang ini terdiliput ya orang-orang mengambil manfaat bisa melihat apalagi orang-orang yang biasanya di rumah sulit mendengarkan ilmu sebelumnya sulit medianya sekarang menjadi mudah sekali ya rekaman-rekamannya ada mudah untuk dilihat kapan dia punya saluran saya jaringan dia sudah bisa masuk bisa melihatnya bisa mendengarkan pelajaran. Nah, itu kan kesempatan sebenarnya. Nah, itu bagus. Walaupun ada perbedaan ya antara orang yang hadir online di sini dengan hadir, ya orang yang hadir offline di sini hadir langsung dengan hadir online, itu ada perbedaan. Yang hadir secara langsung itu, itulah yang mendapatkan keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu secara khusus. Tapi orang yang menghadiri secara online juga dapat keutamaan dari sudut menuntut ilmunya secara umum. Dari sudut menuntut ilmunya. Iya. Dan sampai ilmu kepada dia. Sampai ilmu kepada dia. Dan itu lebih baik. Daripada dia baca-baca sendiri. Memahami sendiri. Kata para ulama. Mendakala fil ilmi wahdah. Para jawahdah. Siapa yang masuk dalam ilmu sendirian. Dia akan keluar sendirian juga. Iya makanya kalau dia masuk dalam ilmu sendiri, pemahaman sendiri dia akan keluar dengan pemahaman sendiri juga tidak ada yang mendahulunya karena dia cuma baca saja cuma baca oh saya sudah bisa baca kitab Ustadz terus bagaimana? ya, Imamul Bukhari itu jago jagung arab Imam Muslim Dan ada yang baca sendiri, semuanya punya guru ya itu cara mereka belajar saya pernah dapati ada ya, buku terjemahan bahasa aqidah dia terjemahkan ucapan para salah terkait dengan timbangan karena syekhnya menyebut bahwa al-lisan lahu al-mizan lahu kifatani walisan ya mizan itu timbangan itu punya dua daun timbangan dan punya lisan jadi dia terjemahkan itu punya lisan lisan berbicara begitu Ya, lisan Itu kan kesan lisan berbicara Itu dalam bahasa Arab Tidak boleh diterjemah begitu Di bahasa Indonesia Harusnya dia terjemahkan lisan itu Dia tidak terjemah lisan Kalau lisan bahasa Indonesia itu lisan yang apa? Berucap ini Orang Indonesia kan kalau ucapan Mereka sebut lisan Kalau terkait dengan merasakan makanan Mereka sebut lidah Sebab lidah itu alat, alat perasa Itu orang Indonesia Nah kalau lisan yang dimaksud dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada lisan yang berbicara, dan ada lisan tonggak yang menyangga tinggangan itu begini. Itu lisan juga namanya. Jadi harusnya dia menerjemahnya, timbangan, punya dua daun, timbangan dan satu, tiang penyangga Harusnya dia terjemah begitu. Kenapa dia bisa menerjemahkan lisan? Ya itu karena dia coba baca-baca saja. Coba kalau dia duduk sama guru, Ya. Terus dia sebut lisan berbicara Langsung dipentungi kepalanya Itu tidak ada yang memahami seperti itu Kita belajar dari guru buku-buku itu Kita dengar langsung Kita baca langsung Tidak ya. ada di antara mereka yang mengisyaratkan Lisan berbicara tidak dari dekat Tidak dari jauh Itu penjelasannya selalu terang Itu fungsinya kenapa Harus Belajar dari guru Baik jadi kadang ada kesempatan, peluang. Seorang bisa mengambil kebaikan. Apalagi dalam, sekarang ada kemudahan-kemudahan juga ya, dalam pembahasan-pembahasan ilmiah misalnya, itu ada situs-situs khusus untuk pembahasan ilmiah. Ya, Karena di mereka juga sudah disaring ya untuk pembahasan ilmiah, untuk apa namanya akademisi atau orang-orang yang belajar, ya biasanya pakai situs situs untuk, dia bukan pakai sistus pencarian yang umum. Sistus pencarian umum itu biasanya keluar semuanya, banyak hal. Tapi ini keluar hal-hal yang ilmiah saja. Itu kan hal yang juga sebenarnya uh, bermanfaat. Bermanfaat bagi orang tertentu, tidak semua orang ya. Karena keluar misalnya ada buku yang bagus, ada buku yang tidak bagus. Kalau dia bukan penuntut ilmu yang bagus dalam ilmunya, dia tidak bisa membedakan. Dia tidak kenal penulis-penulisnya. Tapi kalau pembahasan ilmiah, kadang ada hal-hal tertentu bermanfaat di pembahasan-pembahasan ilmiah. Baik, jadi kadang ada hal yang sifatnya kurso, bisa kita jadikan sebagai kesempatan. Dan ada hal yang mungkin di situ kerugian kalau kita masuk, dapat garama kita. Iya, dapat garama, dapat kerugian, dapat hal yang bisa membahayakan kita. Maka jangan kita dekati pada hal-hal yang membawa kepada kerusakan, iya. membawa kepada kerusakan itu hendaknya ditinggalkan. Kemudian yang keenam, diperhatikan dalam penggunaan media sosial antara orang yang menjadi contoh di dalam kebaikan dan contoh di dalam kejelekan, Iya Ada orang itu dengan bermedia, dia selalu berucap, jazakallahu khairan. Atau dia doakan orang semoga Allah mengampunimu. Atau yang semisal dengannya. Itu akhlak yang baik kadang memberi pengaruh pada orang. Iya. Seorang Indonesia aja terima kasih, terima kasih begitu. Itu terasa sopan begitu. Orangnya. Dan itu memberi penilaian tersendiri. Jelas ya. Maka hal-hal yang seperti itu. Itu bagus untuk dicontoh, diikuti. Semua orang kalau jadi contoh dalam kebaikan. Itu sangat... Sangat bermanfaat bagi dia. Besar pahalanya. Kalau dia tidak bisa jadi contoh. Dia jadi pengikut dalam kebaikan. Jadi pengikut. Yang penting jangan jadi contoh di dalam kejelekan. Jadi kepala di dalam kejelekan. Karena itu kata sebagian as-salah. rahimakumullah Allah. La tabian fil khairi. Khairul lakamin antakuna ra'asan fishar. Andi kata engkau yang menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik bagimu daripada kamu menjadi kepala di dalam kejelekan. Menjadi kepala di dalam kejelekan. Kepala memang paling depan tapi kira kejelekan. Ya. Yang paling enak itu seorang santai saja di mana dia berada ya. Di kondisi apapun yang penting dia di atas kebaikan alhamdulillah dia jalan. Kayak di Shahih Al-Bukhari itu dari hadis Abu Hurairah radiallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Tuba akhirin bi iman farasihi Yujahidu Beruntunglah seorang lelaki dia mengambil apa namanya kendarannya tunggangannya berjihad visabilillah Iya. Berjihad fi asy'atha ra'suhu mujbar rambutnya itu aut aut-autat kakinya penuh dengan debu ing nafil fil kalau dia disuruh di depan menjaga dia menjaga ing kana fisaq kalau disuruh dia di cuman ikut di belakang mengawal di belakang apakah mengurusi orang sakit membantu dan seterusnya memberi makan dia, dia berada di situ, nggak ada masalah bagi dia. Nah, ini orang beruntung yang seperti ini. Karena dimanapun dia berada, dia di atas kebaikan. Nah, itulah seorang Muslim itu. Sebagaimana sifat yang dikatakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mubarakan Ainama Kuntu. Allah jadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Menjadi berberkah dimanapun dia berada, baik jadi ini kita harus pandai ya memberi contoh-contoh yang baik kalau memang ada interaksi dengan orang dia beri hal yang baik dia beri hal yang baik seorang itu kalau tidak bisa mengedepankan hal yang baik untuk manusia jangan dia mengukir sebuah kejelekan yang tidak bisa dilupakan dia bikin hal yang baik saja kalau tidak bisa dia bikin hal yang baik, paling tidak orang itu selamat dari kejelekan dia. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslimu mansalim al Muslimu, man al -muslimu lisanihi wa wiyadi. Seorang Muslim itu adalah siapa yang kau muslimin selamat dari gangguan tangan dan dan lisannya. Baik. Itu seorang Muslim. Manusia itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Baik kemudian yang ke yang ketujuh terkait dengan masalah menulis. Nah ini menulis ini alkitab namanya. Ya, jangan menulis dengan sesuatu dengan kedua tangan kita atau dengan jempol kita kalau sekarang ya dengan ujung jari kita sesuatu yang membuat kita menyesal di hari kiamat. Iya soal tulisan itu. Apa yang ditulis oleh jempol itu? Itu antara dua, kalau bukan pahala dosa. Bukan pahala, dosa. Ingat ya, Ibnu qayyim itu sebutkan di tafsir ayat, ayat apad, paman sya ayat syaa'a ayataqaddama au ayata'akhkhar." Siapa yang ingin maju ke depan atau dia mundur ke belakang? Kata beliau hidup itu cuma dua. Kalau tidak maju ke depan, berarti dia mundur ke belakang. Tidak ada yang tengah-tengah, diam. Hanya ada dihitung dia maju atau dihitung dia mundur. Dihitung dia mundur. Yang dilakukan oleh manusia cuma dua. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Malik al-Syari, riwayat muslim. Nasi nafsahu umubikuha. Setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia melakukan transaksi pada dirinya sendiri. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Cuma ada dua amalan. dirhitung baik untuknya membebaskan dari api neraka atau menjatuhkannya ke dalam neraka, bilas. Sebaliknya, yeah. Dulu itu orang Indonesia bilang mulutmu harimaumu bisa makan kamu. Sekarang terbalik, nah, ada sudah mulutmu harimaumu sekarang. Yang ada jempolmu harimaumu. Iya, gara-gara jempol itu, Subhanallah bisa bikin apa namanya orang di penjara, bikin heboh satu dunia, ya, jelas ya. Dan bikin apa namanya orang-orang kadang baca berita-berita tidak bermanfaat gara-gara jempol itu. Iya, ini harus diperhatikan ya penulisannya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya. Dia tulis hal yang bermanfaat, oh itu bisa bagus yang dia dapatkan. Tapi kalau dia tulis hal yang jelek, tidak baik. Hati-hati, oh itu juga akan tercatat. Ya, jangan kita berpikir pandai menulis kita saja yang pandai menulis. Ada yang lebih pandai menulis lagi, itu malaikat di kanan dan di kiri kita lebih pandai lagi menulis. Ya, itu harus kita hitung di dalam hal tersebut. Baik, kemudian yang kedelapan ya kita lihat media sosial itu dari sudut membangun karakter atau tidak. Seorang Muslim itu dia hidup membangun jiwanya, dia membangun karakternya. Itu akhlak dan pendidikan di semua ibadah yang disyariatkan. Kita lihat saja ibadah-ibadah pokok ya. Seperti misalnya antum brodo, brodo itu ada urutannya cuci tangan, eh? setelah itu berkumur-kumur, minum air, cuci muka, ya cuci tangan kanan terus kiri, sap kepala dari depan ke belakang balik lagi ke depan, cuci kaki itu berurut kan? Ya, itu tertib itu, sama dengan sholat takbiratul ihram sampai salat itu berurut, puasa juga dari matahari pada terbitnya fajar sunu nanti bukanya di mana matahari. Terbenam. Haji juga seperti itu. Itu mengajari kita untuk teratur. tertib Tartib. Itu membangun karakter. Membangun karakter. Ya kalau dia tidak rapi. Mengatur dirinya. Berarti dia tidak merenungi mana-mana ibadah yang dia. Dia kerjakan. Padahal itu membangun karakter. Iya. Dari wuduhnya, sholatnya pada membangun jiwanya supaya dia memiliki kerendahan diri, kesucian hati, kesegeraan, semangat berbaik sangka. Kemudian dia juga membangun apa namanya? sudut-sudut terkait dengan sudut ilmiahnya. Ya. Dan untuk masalah belajar, untuk masalah belajar itu tidak ada orang yang belajar secara ilmiah, itu dari internet. Maksudnya membangun karakter ilmiah yang benar. Hanya sekedar belajar dari internet atau dari media. Kalau mau membangun karakter benar dan kuat secara ilmu, dia harus duduk depan guru. Itu caranya. Bukan cuma duduk di mana. Lihat di internet. Tapi dia harus datang majelis ilmu. Dia duduk di depan guru. Dia mengambil ilmu dari guru. Agar supaya... Ilmu itu sampai ke hatinya. Allah melihatnya dengan pandangan rahmat. Para malaikat mendoakan untuknya. Itu semuanya punya pengaruh. Punya pengaruh. Baik. Jadi, dalam membangun jiwa itu, kadang di media sosial ini juga membahayakan ya. Apalagi teknologi-teknologi belakangan ini. Ya Sudah ada orang-orang yang berpikir... Seakan-akan mimpi begitu, bikin alam sendiri, cuman dia lihat saja di media seakan-akan hidup di mana begitu. Yang mereka sebut metaverse sekarang, ya, yang semisal dengannya, itu melemahkan akal, bisa mengkebiri semangat, dan mungkin bisa memutus produktivitas. Itu membahayakan bukan kehidupan individu saja, masyarakat bahkan negara. Coba bayangkan kalau setiap warga negara itu kerjanya main di metaverse ya. Menghayal sana-sini. Ya. Beli foto berapa miliar kemarin. cuman beli foto-foto saja. Hah? Sesuatu kalau sudah mati jaringan internet itu. Sudah dia bisa dia lihat lagi itu. Ya. Nah itu semuanya di akhir zaman tidak akan berlaku. Yang seperti itu bahasa bahasa akhir zaman itu terkait dengan hal yang nyata semua ya kita apa namanya fasila ini ya gerisah paliya gerisah apabila terjadi hari kiamat dan di tangan kalian ada bibit pohon kalau dia mampu menanamnya dia tanam pohon itu itu yang terjadi di akhir kiamat ya bukan tanam pohon di meta persana Disebutkan tentang yajud dan majud ketika keluar dia perangi penduduk langit itu pedang-pedang dan senjata mereka kembali berlumuran darah itu fisik itu ada kuda-kuda itu kenyataan semuanya ya bukan di alam yang di alam maya sana makanya itu harus dipahami itu permainan sekelompok manusia tapi lagi kalau kita cerita hal yang lebih mendalam di belakangnya itu ada makar-makar ada orang-orang yang memang ingin Bikin kerusakan secara global di dunia. Yang cuma mementingkan perutnya dan kantongnya serta syahwatnya. Nah itu enggak diketahui oleh banyak orang. Nanya, oh, ini baru, Masya Allah, kita ketinggalan. Kita ini, mau masuk. ya, Mau masuk seakan-akan dia berkembang. Padahal dia dikebiri di situ. Dikebiri. Ya. Ada hal-hal yang kadang kita lihat ya bahayanya. Seperti minuman keras dulu ya. Itu berbahaya untuk masyarakat. Kalau kebiasaan hilang akalnya bisa merusak sana sini datang narkoba itu lebih besar lagi bahayanya ya coba bayangkan ya kalau masyarakat Indonesia kerjanya play play saja ya bagaimana bisa jadi dia produksi beras ya bagaimana ayamnya bisa bertelur kalau ayamnya mau makan sedangkan dia hanya sedang play ya nggak sadar ayamnya mati semua jelas ya. Eh, itu bahaya memang. Eh, ini kira-kira seperti itu juga. Media ini jangan membuat seorang itu mabuk. Ya. Kadang subhanallah di tengah keluarga dia duduk berapa orang begitu, semuanya di HP-nya semuanya. Sakan akan tidak ada yang hadir di situ. Di atas kolom dunia ini cuma dia saja dengan HP-nya. Eh, ini kadang mengeluarkan dari kehidupan tak membangun kepribadian yang apa namanya diinginkan. Karena, harus di, karena itu harus dipahami ya, hal-hal yang seperti ini, kita harus pertimbangkan. Baik. Berikutnya, antara Amar Maruf dan mungkar. Ini masalah agak panjang sebenarnya. Karena saya ingin mendudukkan, sebenarnya ada sebagian orang dianggap masuk media, oh ini saya harus Amar Maruf ini, saya harus memperbanyak barisan kebaikan. Daripada internet ini dikuasai oleh orang-orang yang berbuat kejelekan semua, orang-orang soleh harus baik, harus berbuat baik, menebarkan kebaikan. Ya inginnya jadi pahlawan, tapi dia menjadi korban di situ. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai jadi pahlawan kesiangan. Ya Itu enggak cocok. Sama Nahi mungkar, oh ini kemungkaran, harus kita ingkari begini dan begini. Tapi dia sendiri enggak pernah belajar, dari mana dia tahu itu mungkar? Sebelum mengingkari kemungkaran, dia belajar dulu. Supaya bisa dia pilih mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar. Apalagi kalau berbicara tentang kebiasaan adat istiadat manusia. Adat itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada yang melisi syariat, ada yang tidak menyelisih syariat. Ada hukum-hukum terkait dengannya. Itu harus dia belajar dulu ilmunya, baru dia mengingkari. Baru dia mengingkari. Ini yang masuk di media-media dengan hal tersebut. Itu lebih besar lagi tanggung jawabnya. Yang ke 10 Antara orang yang mengikuti sunnah dan tidak mengikuti sunnah. Iya. Ini banyak lagi pembahasan di dalamnya. Tapi ingat kita ini dituntut untuk hidup mengikuti Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu pertanyaan pada hari kiamat. Di hari kiamat itu ada orang-orang yang dikatakan. وَيَوْمَيْ Ya ya ya jani, orang yang zalim menggigit kedua tangannya, dua tangannya masuk ke mulutnya. Ini bukan jari ya, dia gigit. Dua tangan masuk ke mulut, saking dahsyatnya penyesalan Dia berkata betapa celakanya saya. Adikata saya di dunia ada jalan mengikuti Al rasul. Wahai betapa celakanya saya, kenapa saya di dunia itu mengikuti si menjadikan si sebagai orang yang saya sayangi. Sungguh, dia telah menyesatkanku dari jalan yang lurus. Baru dia menyesal pada hari kiamat, sebab dia tidak mengikuti jalan rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. ini teman-teman yang sudah belajar sunnah ini, sudah mulai ngaji, sudah mulai belajar ilmu yang benar dari Al-Quran dan sunnah. Kadang mau jadi pahlawan juga, sok jago di internet. Wah oh, ini si Fulanin, dia sudah tahu ini, Ahlul lebih Ya. Pemikirannya aneh. Eh, ini bikin apa lagi nih? Komentar apa coba saya lihat, nanti saya bantah. Ya. Akhirnya dia lihat masuk syuhud di kepalanya, nggak bisa keluar. Pusing tujuh keliling. Bagus kalau dia tetap pergi tali mengaji. Ya, kalau sudah terkapar bagaimana? Ini hal-hal yang sepertinya harusnya dihindari. Karena itu dalam Al-Quran kita dikatakan walatarkanuilladzina Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga akibatnya kalian bisa disentuh oleh api neraka. Wida raitaaladzina ra fi ayatina, faarid anhum hatta yakhudun fi hadithin gairi. Kebabilan kau melihat ada orang yang larut dalam membicarakan ayat-ayat kami. Tanpa ilmu, maka berpalinglah dari mereka. Sampai mereka pindah ke pembicaraan yang lain. Kita disuruh meninggalkannya. Nah ini, pergi lihat-lihat. Jelas ya? Baik. Nah ini bukan hal yang bagus ya. Jangan biasakan diri dengan perkara yang tidak membantu kita. Iya. Kemudian di media juga, perlu dipertimbangkan ya. Media sosial itu kadang ada yang sifatnya pertemanan. Artinya kita bergaul sebenarnya. Jangan melihat sekarang pergaulan Allah saya duduk temanku ini, ada orangnya. Sekarang kita HP ini, teman di sini banyak, di HP ini. Itu pertemanan. Ya Pertemanan itu ada dua. Ada teman yang baik, ada yang tidak baik. Dan itu harus pandai kita memilah. Karena itu Nabi SAW memberi perumpamaan indah sekali. Kata beliau dalam hadith Abu Musa Lashari, riwayat Bukhari dan Muslim, Mathalu Al Salih, Wal Jalilis Su. miski, Perumpamaan teman duduk yang baik yang salih dan teman duduk yang buruk itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api. bahasa lainnya penjual minyak wangi dan pandi besi. Itu perumpamannya. Bagaimana itu penjual minyak wangi? Teman duduk yang salih, penjual minyak wangi ini. Katanya, Amma hamil misk, ima, ayah betak, waima, ayah diak, waima, antaji kurihan taiban. Barangkali minyak wangi dia jual. Nah ini beli minyak wangi saya. Betul, kita keluar biaya tapi dapat hal yang harum. ya Bisa harum di mana-mana, masya Allah. Atau kadang dia kasih hadiah. Ya, coba, namanya minyak wangi kan? Kita lewat saya cocol ya. Padahal gak mau beli kita ini. ya Belum tentu beli, sudah dikasih coba. Nah, itu karena dekat-dekat saja sama dia. ya. Atau paling tidak kita cium bau harum. Nah, itu teman duduk baik itu. Teman duduk baik itu paling tidak kita duduk sama dia. Kita lihat dia tidak biba. Waktu sholat dia pergi sholat. Ya kan? Nah, itu sudah berpengaruh yang bagus, teman duduk yang baik. Tapi teman duduk yang buruk, itu bagaikan pandi besi tahu pandi besi itu peniup api dan itu api ditiupkan ya. salah sedikit meleset apinya ada angin nah, kita yang terbakar atau paling tidak kamu akan dapatkan suasana yang tidak enak di sekitarnya kita jauh aja kepanasan ya tidak enak baik itu pandi besi maka harus dilihat ya dengan siapa kita bergaul dan Rasulullah s.a.w. bersabda, al ala dini ahadukum man yukhalilku. Seorang itu di atas agama, teman bergaulnya, teman dekatnya. Maka hendaknya dia lihat, kepada siapa dia berteman. Kepada siapa dia berteman. Dan terakhir media sosial itu, antara dua, dua perkara. Ada ladang untuk istiqamah, tidak ada jurang penyimpangan. Dia mau istiqomah, dia bisa istiqomah. Kalau dia tahu jalannya, dia kenal. Dia bisa mengambil manfaat. Dia tahu orang-orang salih di situ. Dia ambil ilmu. Bisa menjadi jurang penyimpangan. Kalau dia masuk ke dalam hal yang merusak akhlak, merusak kepribadian, masuk ke dalam hal yang diharamkan atau mendengarkan kepada ahlul bida. Iya. Dan terakhir, saya tutup dengan lima nasihat. Nasihat yang pertama, seorang itu hendaknya selalu meraqabatullah. Merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Allah memperhatikan segala gerak-geriknya. Iya. Sehingga dia bisa memposisikan, mengontrol dirinya pada apa yang dia lakukan ketika bermedia sosial. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang itu banyak muhasabatun nafs. Selalu menghisap-hisap dirinya, menghitung-hitung yang dia kerjakan. Sudah berapa banyak yang dia lakukan dari kebaikan? Kalau dia pernah jatuh dalam kesalahan, apakah itu kesalahan bertambah terus, dia semakin jauh, atau bagaimana dia selalu hisap dirinya? Kemudian, yang ketiga, hendaknya seorang itu bersemangat untuk meraih husnul khatimah, penutup yang baik dalam kehidupannya. Kematian itu datang tanpa minta izin, Tidak pernah pamit kepada siapapun. Dia datang sesuai dengan ketentuan dan waktunya. Apa yang ditetapkan. Dan tidak ada yang menyangka kapan dia datang. Karena itu kalau seorang tidak menjaga dirinya di atas amalan-amalan salih, khawatir kematian mendatanginya dalam kondisi dia tidak diriroy Maka itu kalau dia pikirkan, dia akan cerdas di dalam bermedia Sosial. kemudian yang keempat nanya seorang itu memikirkan bagaimana dia keluar dari dunia ini dalam keadaan selamat dia selamat antara dia dengan Allah, di dalam masalah dia selamat antara dia dengan Nabi SAW dia selamat antara dirinya dengan keluarganya selamat antara dirinya dengan masyarakatnya, selamat antara dirinya dengan siapapun dari kaum muslimin Siapapun dari makhluk, tidak ada sangkut pautnya. Dia selamat. Karena dia tidak pernah mendolimi orang, tidak pernah mengganggu orang. Dia menunaikan kewajibannya meninggalkan apa yang dilarang. Karena itu dia tidak tersangkut dari sudut manapun. Itu keluar dari dunia dalam keadaan selamat. Kemudian yang kelima. Dan ini kaidah tetap untuk istiqamah. Seorang itu kalau ingin istiqamah. Ingin terhindar dari kejelekan, maka segala pintu, segala wasilah yang mengantar kepada kejelekan, dia putus. Jangan dia dekati. Kalau dia mengantarnya kepada kejelekan, apakah itu melalui media, dan itu bisa membahayakannya, maka dia putus. Dia tinggalkan. Dia cari hal yang lain yang bisa membantunya. Itu kaidah tetap yang membantu seorang untuk istiqamah. Baik, ini sudah berlalu ya. 10 menit dari waktu yang diberikan untuk pembahasan di sore hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita masih ada pembahasannya setelah sholat maghrib dengan tema yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua beramal dengan ketaatan, menghindari segala kejelekan dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia dan di akhirat menganugerahkan kepada kita istiqomah di atas jalannya di atas Islam dan sunah di seluruh fase kehidupan kita hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kala di kemudian hari innahu waliyyu lahu innahu waliyudzalika wal qadiru wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh